Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke okay guys jumpa lagi bersama Global Techno ya. Yahya ini merupakan sebuah channel yang membahas seputar service dan perbaikan HP ya guys ya Oke okay, jadi pada kesempatan kali ini kita punya kasus HP Xiaomi Redmi Note 8 ya guys Jadi HP ini menurut informasi yang punya HP ini guys ketika dicas charge nya sangat panas dan h-nya ini tidak mau nyala gitu guys Jadi <coughs> HP ini awal mulanya dipakai kemudian ngedrop gitu guys Kemudian mati ya. Dan saya tanyakan untuk sebelumnya apakah HP ini boros? Ya benar kata pemiliknya HP ini sebelumnya sangat boros begitu guys. Oke jadi setelah kita bongkar casing atau cover belakangnya guys, ini kita analisa ya ini udah kelihatan ya. Jadi dari bodinya sudah kelihatan kalau baterainya ini kembung ya guys ya. Ini kembung, blendung ya. Ini asumsi saya untuk permasalahan HP dicas panas ini belum tentu guys HP-nya rusak begitu ya dan untuk HP Xiaomi Redmi Note 8 ini masuk kategori HP baru ya guys jadi artinya HP ini belum terlalu lama begitu ya dan sampai dengan hari ini pun usianya kurang lebih masih sekitar satu tahunan begitu guys oke pertama kita bongkar dulu guys casingnya seperti ini ya penutup dari soket baterai dan fleksibel LCD ini kita bongkar seperti ini kita coba lakukan penggantian baterai dulu guys apakah HP ini nanti akan hidup begitu ya atau nyala gitu ya soalnya hp ini ketika dicas hanya panas guys, dicas panas kemudian tidak mau nyala begitu, jadi <tuh> kita jangan buru-buru fonis hp ini rusak mesinnya guys ya, kita cukup analisa dari fisiknya aja dulu, karena baterainya ini udah kelihatan ya masuk angin ya, <tuh> hamil ya guys baterainya nih, ya seperti ini dia. Kita bongkar aja dulu guys semua untuk tutupnya ini ya. Baut-baut ini kita buka dulu semua. <tuk> ya seperti ini. Uh, ini adalah soket konektor cas ya guys. Dan ini soket LCD kita buka seperti ini. Kemudian ini adalah soket baterai ya seperti ini. Ya. Oke okay, jadi untuk proses pembukaan baterai guys ini jangan asal kita congkel guys ya. Itu pembahasan kita, cara melepas baterai Xiaomi ini sudah kita upload juga ya di channel ini. Silahkan kalian lihat-lihat ya guys video kita. Itu caranya cukup mudah guys untuk Xiaomi ini. Kita tarik aja nih karetnya di sini. Jadi kalau Xiaomi ini kan nggak kayak Oppo dan Vivo ya. Ada plastiknya di sini, kemudian kita tarik begitu. Untuk Xiaomi ini nggak ada ya. Jadi kita cukup tarik aja nih guys. Ini adalah karet lem ya guys ya. Ini lem ya. Lem perekat daripada baterai ke frame atau body HP ini ini kita tarik aja seperti ini kita buang pelan-pelan ya guys ya kita tarik seperti ini untuk ini adalah perekat <tuh> atau lem ya guys lem baterai ke frame HP ini kita tarik seperti ini ya terus sampai habis ya tinggal satu lagi guys jadi perlu putus ya ketika sudah kita tarik seperti ini guys dia akan sedikit mempermudah ya Seperti ini Ini artinya udah lepas lemnya dan bisa kita lihat guys untuk untuk baterainya memang sudah seperti ini ya udah kembung hamil ya guys ya seperti ini ya kita lihat dari fisiknya udah kelihatan nih guys ya udah parah banget ya ya seperti ini dia beginilah kondisi baterainya guys Ini udah parah banget biasanya guys untuk Penyebab baterai yang seperti ini, ini pemakaian yang over ya berlebih ya. Bisa saja pemakaian yang tanpa berhenti, misalnya ngegame sambil dicas, kemudian HP sering ngedrop. Ini akan menyebabkan kerusakan pada baterai seperti ini, guys. Dan parahnya, ketika dia udah ngedrop, lobet dicas nggak mau nyala gitu, mati. Jadi artinya pemilik panik berasumsi bahwa HP-nya ini rusak. gitu, Padahal hanya baterainya ya kita coba kita pasang baterai baru nih guys ini kita pakai yang ori ya di sini terdapat hologram ya seperti ini ya. segel daripada ori Xiaomi coba kita pasang sementara pengelemannya nanti guys kita tes aja dulu apakah benar-benar nyala ketika kita ganti baterai baru begitu <tuh> Oke kita pasang untuk soket LCD nya ya <tuh> kemudian soket PCB charge speaker mic dan lain-lain ya jalur bawah ini ini dia soketnya ya setelah semua terpasang seperti ini guys kita pastikan sudah rapat ya kemudian sekarang kita coba kita nyalakan guys untuk HP Xiaomi Redmi Note 8 ini Ya, ada getar di sana. Oke, guys, jadi sudah nyala ya. Jadi, artinya HP ini memang benar-benar rusak baterainya, ya. Ini dia. Jadi, untuk analisa kerusakan pada HP yang mati, guys, kemudian di cas panas itu kita bongkar aja dulu mesinnya. Disitulah nanti kita akan tahu, ya, apakah baterai ini sudah rusak, apakah masih bagus, ya. Dan ini sudah kelihatan jelas, ya, guys, untuk baterainya sudah seperti ini, ya. Memang harus kita ganti. <tuh> Oke okay guys. HP-nya sudah nyala ya. Jadi untuk kasus kali ini adalah baterai, guys. Oke, okay, demikianlah tutorial menganalisa ya, guys, kerusakan pada HP Xiaomi Redmi Note 8 yang mati total dan ketika dicas hanya panas saja. Jadi kita cukup ganti baterainya, guys. Dan HP sudah kembali hidup. Dan normal kembali Oke salam teknisi pemula Mantap jiwa mempesona